serta klik tombol notifikasi ya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Iwin akan memberikan informasi terbaru dan cidukan vitamin manja dari idola kesayangan kita kabar pertama persahabat ya kita mampir ke akun Instagramnya Kak Safety nih kita lihat aja Kak Safety mengunggah sebuah postingan video momen ketika menghadiri acara ulang tahun atau halilintar persahabat ya perhatikan di postingan ini ada si cantik sang kejarah kita persahabat ya bersama Kak Safety masya Allah luar biasa semakin hari semakin jatuh cinta aja nih persahabat ya. Luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia untuk memiliki cantik kita, Masya Allah. Dan selalu banyak dukungan, doa, dan support dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Ada kalimat luar biasa juga yang dituliskan oleh Kak Septi. Wish you all the best orang baik, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, semakin sukses, tercapai segala cita-cita. Amin. Masya Allah, banyak perselabat ya. Tentu kalimat doa yang sangat luar biasa disampaikan lewat kalimat caption yang dituliskan oleh KSETI SIREKAR 17 Dan keunggahan berikutnya ya persahabat ya kita lihat ada sebuah unggahan dari IGC Bank Besi Kumbang Ini meripos kembali unggahan dari virus Leslar Ada sebuah pertanyaan persahabat ya kepada virus Leslar Bu Fir Leslar kemana ya sepi banget Huhu, Kangen Leslar katanya tuh persahabat ya Dan Bu Fir menjawab Tanya aja sama Bensi Kumbang Dia yang ngumpetin Leslar katanya persahabat ya. Dan kita lihat salafok sama kalimat Kamsen yang dituliskan oleh Bang Bensi Kumbang Oh ini penyebab kenapa dm Eman semua pada nyariin Leslar Katanya persahabat ya ternyata Bang Bensi Kumbang Yang ngumpetin Leslar persahabat ya Ada-ada kelakuan dari fans sejati ini Masya Allah mudah-mudahan selalu kompak Dan selalu selalu mendukung yang terbaik Untuk Dedek Lesti dan Segi Selanjutnya, persahabat dia perhatikan juga nih ada unggahan terbaru dari Dedek Alessi Gejora di gas pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan video iklan, persahabat lagi mempromosikan tuh Dedek Alessi Gejora, aduh makin cantik aja ya, masya Allah auranya itu masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat. Hal mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabatnya kita lihat juga ada sebuah unggahan kabar bahagia dari akun Sabar dengan Skelestar ini mengunggah sebuah postingan rating cinta apa di Leslar episode kemarin persahabat ya Minggu 21 bulan 11 2021 Alhamdulillah penonton semakin banyak yang mensupport juga semakin banyak persahabat ya. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan, "Alhamdulillah, wa syukurillah, bismillah. Semoga minggu depan semakin banyak yang nonton ya, dan doakan semoga C.A.L panjang episodenya. Amin ya Rabbal 'Alamin, masya Allah, banyak sahabatnya. Tentu kita semakin bangga, semakin bahagia. Selalu tentunya banyak dukungan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar." Dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan Banyak komentar yang diberikan Dari para fans sejati Salah satunya dari akum Faulina Aster mengatakan Bismillah semangat terus buat karya-karya Leslar Tuh persahabat ya Memang luar biasa banget ya Dukungan semakin kompak Semakin solid dari fans sejati Leslar Lovers Untuk karya-karya terbaik Dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga Rungan spesial Sebelumnya dari Papu dan ya, si ya dari Papa Daniel. Ini kemarin mengunggah sebuah postingan foto momen ketika di Turki ya. Ini kece banget penampilan stylist dari Pap dan selalu saja membuat kita ketawa bahagia persahabat ya. Dan di postingan tersebut banyak tanggapan komentar yang diberikan Ada komentar dari akun kalau jadi sahabat nanti gak jadi Leslar keren oke milik kita bersama satu untuk semua memang untuk anda Wow luar biasa banyak persahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun instagram Tuti Kartina mengatakan dalam kolom komentar, pengen senyum aja kalau ngeliat pap dance. Wajah datarnya bagaikan tak berdosa. Sehat-sehat ya, pa. Bersama ibu, amin ya, alamin. Masya Allah banget ya, memang pap dance? Papa Daniel ini selalu saja membuat kita ketawa bahagia. Dan ke kabar selanjutnya Persahabat ya kita lihat juga di sini ada kabar yang membuat kita semakin kepo dan penasaran Ada mungkin terbaru persahabat ya Kita lihat yang diunggah oleh akun Leslar Underscore 0501 Ini mengunggah kembali atau meripos kembali Postingan dari akun pengawalnya Leslar nih persahabat ya Disitu ada Bang Adlin Yang sedang duduk santai di bandara Persahabat ya makin kepo aja nih persahabat ya ada sebuah kalimat yang dituliskan Bang Adlin memang sigap bener deh katanya persahabat ya Sambil duduk santai pengawal tim Leslar Entertainment Lagi nunggu di bandara persahabat ya Akan ada kejutan apakah yang akan diberikan dari Leslar Entertainment Kita lihat juga di kalimat caption diteruskan oleh Leslar 0501 Bang Adlin dan Sibli ada di bandara, mau pergi apamu jemput ya? kepo ya, sama katanya persahabat ya, Aduh, makin penasaran aja Kita lihat aja di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan iya Yakni dari akun Instagram, AlufiFamily24 mengatakan Apakah mereka akan staycation ke Bali seperti yang dibilang Pak Ferry Atau ada kegiatan lain, kita tunggu next hidupannya, amin Masya Allah banget ya, ada tanggapan bahwa Leslar akan staycation kembali persahabat dan kita lihat juga ada tanggapan lain dari akun Hulk Donald mengatakan jemput by and mungkin katanya tuh bersahabat ya. Yeah. <laughs> Luar biasa nih kita lihat juga nih di kolom komentar jawaban dari Leslar 0501 Jemput PN gak mungkin Adlin sama pengawal Leslar dong Katanya itu bersahabat Ya aduh masalah banget yang membuat kita semakin kepo aja Mudah-mudahan saja ada kabar baik Dan kabar terbaru dari idola kita langsung Bersahabatnya terstek dan apa channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate selanjutnya